Makin keras kamu bekerja untuk sesuatu, makin besar perasaanmu ketika kamu mencapainya. Kerja keras akan membawamu ke puncak, tapi bakat hanya akan membawamu ke pintunya. Kesabaran dan kerja keras membuahkan hasil. Jangan pernah ragu atau kehilangan kepercayaan pada mereka.